Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim uh, udah lama aku nggak ngobrol bareng musisi-musisi Malang uh, kalau kalian tahu hari ini aku Alhamdulillah dapat kesempatan dari uh, sebuah band legend di Malang kalau kemarin-kemarin kamu lihat vlogku, aku udah wawancara, wawancara, ngobrol santai sama Platn, sama Nu no sama Tani Maju, terus sama Monohero. Hai, uh, sekarang aku mau ngobrol sama Predator. Predator itu salah satu Pen legend di malang karena mereka berdiri sudah lama banget kita ngobrol-ngobrol santai dengan para personilnya yang masih ganteng-ganteng Oke okay? kita lihat ganteng pada masanya, masanya. Monggo mas diperkenalkan Jintan Mawon Halo saya antik drummer sendiri. Pada predator. Predator. Saya nonot Kita Arisnya predator. Si ganteng ya. Ganteng kok mas. Pada masanya mas. Uh, mas predator itu personilnya berapa orang? Empat orang dia. Ya. Kita empat orang kebetulan jujur selama ini selalu banyak pertanyaan sama seperti yang. Ditanyakan oleh beberapa media uh, Zain apapun Kok mesti di sektor frontman Vokalisnya ganti-ganti terus uh, Jujur Kita Mencari vokalis yang sesuai Dengan keinginan kita Kadang sulit banget Tapi ada beberapa vokalis yang bisa bertahan lama Sampai berapa album, tiga album Ada yang sampai tiga album, satu vokalis febri. Uh, tapi untuk album yang terbaru 2020 ini Uh, dia minta resign karena pekerjaan kita pakai dua vokalis ganteng yang masih muda mah. jadi addisional tahun ini 2020 kita pakai additional terus uh, yang bertahan dari dulu ya tiga orang ini saya Antik sama Nomba kebetulan uh, bisa dibilang lah orang-orang manggil kami om makanya band kami dijuluki om om jahat <laughs> saya sendiri nggak tahu istilah itu muncul kok dipanggil om om jahat sampai terjatuh satu lagu juga jadi himnenya Predator <laughs> om om jahat sempat, sempat uh, sering kita mainin di mana-mana liriknya pun gampang cuma om om, om jahat gitu aja Ternyata saya menanyakan ke mereka jahatnya di mana? Wong oh, kita baik, oh, di keluarga juga baik, di kehidupan sehari-hari baik. Sholat ya, baik, sholat sholat. Baik kerjo kerjo. Ternyata jahatnya menurut versi mereka itu uh, sound yang kita mainin, terus waktu kita perform di panggung banting gitar, terus orasi kita yang selalu banyak membela uh, kaum tertindas. Tapi kadang ada bahasa-bahasa kita yang memang kadang ngeri juga di atas panggung. Tapi intinya kita membela kaum tertindas, kaum marginal juga. Jadi intinya banyak protesnya kami. Berdiri pada tahun berapa, Mas? Berdiri pada tahun berapa dan kenapa memilih nama Predator? Predator berdiri tahun 929 itu persoalannya saya dan Nomba ada satu lagi yang masih saudara gitaris sama yang bass Klemar sama panggilannya Pentol perjalanan waktu mereka satu persatu keluar enggak tahu apa alasannya gitu terus kita saya sama Nomba ngambil adisional bass kebetulan temen saya pegang bass, bass sama vokal Amsa namanya Amsa, Amsa. di saat Amsa masuk terus saya lama nggak di Malang pulang ke Malang saya punya studio uh, terus teman-teman ini ngajak Ayo. tapi saya punya syarat satu masuk predator sangat gampang ayo nge ya, album Nah terhitung mulai 2010-an kita udah mulai intens bikin album pada lagu mereka banyak jadi intens bahkan tiap tahun kalau nggak ada halangan kita bikin album ini 2019 saja kita terhambat ya menjelang 2018 kemarin album terakhir harusnya 2019 recording kebanyakan tur sampai lupa record mau 2020 pandemik tapi kita malah bersyukur sebetulnya di era pandemi kita bertapa lagi memperbanyak lagu terus aransemen lagi banyak insya allah lu segera keluarlah lah album terus kenapa pakai nama predator saya pernah tanya mereka tak mungkin predator era anak 90-an nonton film Predator yang dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger. Nah oh, iya, iya. okay, okay. nice. film. film itu Predator yang uh, lawannya alien ke Pas waktu itu kita masih jangan saya main ke rumahnya misalnya ini PDKT. <laughs> Gitu. Uh -huh. makanya dipanggil bajingan, uh -huh. <laughs> Sa ah, Saya tahu di salah satu meja belajar, meja belajar. itu ada tulisannya predator. Predator. predator. Saya lihat, Seperti itu. Turut andil juga ini. <laughs> saya. Terus waktu itu era-era mereka era predator yang lama. Saya punya band juga waktu itu. E, kebetulan genre yang saya mainkan masih speed metal. E, selama ini ya kadang, kadang sering satu panggung. nggak tahu jodoh mungkin ya. Terus Allah mungkin mempertemukan. Akhirnya ya malah aku lebih cinta predator nih bang, bang kucing lawat. <gak> <tuk> Karena apa? Kita berani bawain lagu sendiri. Di setiap kita perform, berani bawain lagu sendiri Band lama saya banyak yang mainin Mainin lagu-lagu orang Emang loh. mending bawain lagu sendiri harus berani. Gitu, toh misi kami, misi saya pribadi Misi personel predator yang lainnya Saya juga ikut bikin lirik Apa yang ada di otak dan hati saya bisa keluar di sana. Itu yang amat sangat luar biasa Aku daplok soalnya di luar panggung Nah Nah, kalau saya ini tersalurkan kalau di panggung Saya pikir itu hal yang amat sangat luar biasa Itu mungkin gift dari Gusti Olo Aku masih bisa uh, main seperti itu ya Ya alhamdulillah uh, Jenis musik yang Predator tawarkan Mas Setauku kan underground ya Kenapa kok memilih jenis musik itu dan kenapa sampai sekarang masih bertahan di aliran itu? Hmm. Cuma, awalnya sih, jujur predator pure grind core. Pure grind core. Bertambahnya usia, tambah bijak kayaknya. Kita tambah bijak, bukan berarti menurunkan uh, apa step enggak. Saya pikir malah tambah kaya, dewasa menurut saya. Menurut saya sendiri tambah bijak, tambah dewasa, kita masukin unsur-unsur lain terutama trash metal, death metal, kita combine dengan grindcore tidak mengurangi rata, cita rasa terorizer dan palem dead, jadi kita tetap combine di situ. Kenapa tadi ada pertanyaan? Menurut aku ya bagus juga ya. Kenapa kok kita nggak mainin pop atau keroncong? Nah, kenapa itu? musik sing bising, menurut <laughs> telinga orang nggak enak malahnya. Nah, anak-anak itu jujur. Selain selera kalau saya lihat aku gak akan mendeskulkan musik lainnya Berapa band rock malang yang bertahan sampai sekarang Saya kembalikan ke teman-teman Tapi band kita ngomongin underground banyak yang masih bertahan Walaupun ngomongnya -ngomong, ya jujur gak ada duit tapi siap, -siap. Cuma risiko kita tetap ada kita tidak bisa seperti teman-teman yang main-main uh, di cafe cari kita nggak bisa kita bisanya bikin karya bikin merchandise bikin album kita cari sesuatu di situ tapi nomor satu kepuasan yang pasti itu terus yang kedua tren musik keras underground karena di underground sendiri macam-macam ya ada black metal ada hardcore ada punk ada k uh, lain ada death metal dan lain-lainnya. eh uh, Menurut saya pribadi, ini tidak akan bisa musnah. Karena di erang, coba, coba mbak bisa bayangin. Dari tahun 90 sampai sekarang, kami ini contoh living uh, yang masih bisa, berlan, masih hidup. Penggemar kami, dari angkatan kami sampai anak yang SMP bisa dilihat di channel Youtube kami. Sampai anak, -anak kecil nonton. <tuh> saya, ya, saya pribadi sampai selesai perform kadang berbes mili loh. Jujur, aku sampai berbes milih si nonton AED putunnya AED si nonton kita Anak-anak kita Karena usianya hampir sama Dengan anak kita, bahkan dibawa anak kita Itu hal yang luar biasa Ternyata kunci dari semua itu Teman-teman underground seluruh Indonesia Saya juga berterima kasih Karena tetap mempolir, mempopulerkan musik ini Di kemari anak-anak muda Sing lucu nih sampai sekarang di situ. Angkatan kami atau teman-teman nongkrong kami dulu di jalan atau di studio dulu nongkrong malah hampir berenggak pernah nonton. Mungkin cuma nonton di channel YouTube atau di Facebook atau, atau Instagram kami aja. Mungkin Boyol Ilorokah -e, bela adik ya. Jadi yang nonton anak-anak muda, aku sampai ternyutik. Ahidewi salah satu pen mungkin yang diberi rahmat bersih Allah ditonton Ar-Raik sampai Saiki. iya nih. Nah itu yang kami jaga sampai sekarang cara jaganya bagaimana om, um, nonton nih om um. monggo om, um, e, nonton main loh, monggo om, um, e, saya punya lirik seperti ini om, um. bisa dipakai kalau liriknya mengena, saya pikir kenapa tidak terus, beberapa hal mereka kami libatkan, contoh di beberapa album, mereka kami libatkan untuk singelong nyanyi bareng, singelong, eh teriak ikut teriak di album baru ini pun kita gamit beberapa aku yang ngomong noven terlalu gede yong. ya teman-teman kamilah yang suka nonton kami kami libatkan untuk terlibat juga di album ini terlihat malah kalau nggak ada halangan sih kita ada lomba juga yong. lomba bikin video kakate jadi tadi saya share satu anak kecil uh, bilang seperti itu kakate on koyok tayo, anak kecil lu dengan secara sukarela mereka bikin ya Allah ada lagu corok kan sini nih bapak ibumu lho lho gak mau pokok-pokok sohenteng malah tantenya komen emang ya aduh butuh kurek ganteng ya aku sebetulnya yang ngerti itu sebelum ngomongin album baru mas ya selama tahun 2003 lah 92-93 sampai sekarang berapa karya yang sudah dihasilkan Predator? Sebetulnya waktu itu mbak ya. waktu zaman itu malang studo rekaman itu ambil pasti nggak ada sulit sulit banget kita mungkin recording mungkin zaman dulu pakai tape tape direkod pakai pita biasanya dulu seperti itu kita kalau mau recording yang beneran di Surabaya harus ke Surabaya cuma ada di Natura seperti itu sebetulnya banyak lagu-lagu yang kita tapi belum sempat kita bikin-bikin album-album yang kayak sekarang kan cuma itu sistemnya kan sekarang lebih mudah studio rekaman di Malang juga banyak kalau dulu sulitnya minta ampun makanya banyak jujur banyak teman-teman kami yang bertumbangan karena di era itu sulit sekali studio rekaman kalau mau rekaman bagus harus ke luar kota mungkin rekamannya secara sederhana pakai tape hanya disebarkan dari tangan ke tangan dulu uh, untuk Predator setahu saya dulu hanya ikut kompilasi aja karena dengan rekaman se seminimalir seperti itu akhirnya beberapa lagu yang lama mereka bikin itu kita kita main lagi kita aransemen semen ulang lagi terus 2000 berapa dia 2012 2011 lah. Kita ngeluarin IP ya, lagu-lagu lama. Dan IP itu sekarang saya dengar-dengar di Jogja mahal. Harganya sampai 200 sampai 500 satunya EP itu sedikit kita bikinnya cuma 25 keping. gendeng ngomong wong tutur sampai ini lho, bacut rini tak kei. Melu 500.000 padane opo ae. EP apa sih gambarnya pohon dulu deh. ya? Ah, mentally disturb namanya Gangguan jiwa. <laughs> Berapa kali tur, Mas? Predator. Mas. Kalau tur ini yang terakhir ya. Kita terakhir di Jember. Terakhir di Jember sebelum pandemi, sebelum pandemi. Jadi uh, kita sudah banyak tur di hampir seluruh pulau Jawa, Terus, yang di Bogor juga di Jawa Tengah, Jawa Timur, beberapa kota, terakhir duduk Jember. Ya. Terakhir universitas Raden Novego, Unira. Unira, Malang, Raden Rahmat, bareng tempen-pen lain. Kalau tur kita mungkin udah nggak isang hitung, tur nggak isang hitung. Kalau yang, hmm. iya, ya. yang malangan sini ya, di Raden Rahmat ya. Gira. karya yang paling berkesan kilo paling karyaku yang paling maksudnya yang paling punya cerita dan tur yang paling <laughs> punya cerita yang paling berkesan nah aku tiang iku mentali disturb karena gara-gara lagu itu predator terangkat lagi yang dulu hilang cuma untuk untuk gara-gara mental karena intronya mengena terus kita punya vokalis kebetulan gue banteng waktu namanya Bima uh, di Instagram bisa cari Bima tayang sekarang dia pindah ke Jawa Tengah nah itu yang bikin kita terangkat lagi gitu. terus story yang berkesan di kenapa berkesan mah uh, gini panitia sana itu apa ya Nadia, kita hotel, uh. dis, suruh milih hotel, caranya milih. Terus, yang dimaksud, uh. kita nggak mau. Kita malah tidur di basketnya anak-anak itu di tempat panitia, tempat panitia Biar dekat. Terus, perjalanan naik kereta. Padahal, kita di, di, di, dijamin tiket pesawat enggak? Pengen naik kereta lama, nggak naik kereta. masuk pesawat radio terus. Ya. <laughs> kita naik kereta wasik ternyata naik kereta yang lucunya setelah turun di Jakarta masih oper kereta lagi <laughs> harus ke Bogor keren ah bareng band, -band besar di Indonesia waktu itu ada siksa kubur juga kita bareng mereka ya berkesan pulangnya pun juga begitu nah satu cerita pulang papa buka aib ya <laughs> kalau Berangkatnya itu gawang ya, kita pakai fotokopi KTP yang waktu itu kereta, uh, karena uh, peraturan pemerintah waktu itu harus uh, pakai KTP. Uh, vokalis kami Febri dia punya cuma punya fotokopi KTP yang aslinya hilang, dan itu tidak dikopi lagi. Begitu selesai kita berangkatnya sih aman. Pulangnya dia sudah nggak punya KTP, tapi dia punya kartu anggota NU muda. Oh, iya. Jadi terus ngeri waktu kita di di stasiun senen ya. Senin, ya, ya. Kan, punya hmm? ah Bota, berarti kan aktif di ya, organisasi ya. itu. Yang lucunya gini mbak, kita waktu itu udah turun di uh, dari Bogor ke stasiun senen amannya kan, ya. Dari stasiun senen ke Malang kan harus pakai KTP. Kita lihat di samping kita ini demi allah ini ada seorang pembantu nggak bisa pulang. Nangis nangis, nangis, nangis, nangis di samping kami karena KTP-nya di situ jadi dia udah mau masuk kereta di suruh keluar sama uh, polisi KA polka nah vokalis kami kan nggak punya terus kita kita kerjain udah kamu naik bis aja naik bis aja Waduh. akhirnya saya suruh buka do, do, isi dompetmu sini apa kartu mahasiswa ketinggalan nggak punya dia masih dia masih kuliah terus hanya ada kartu anggota NU muda mateng matengyo kebetulan yang jaga eh, nya ada salah satu ibu baik ya pakai ija banyak saya lihat sendiri kok banyak di balik karena nggak boleh yeah. uh, naik di, dilihat sama dia bolak-balik yang ngeper waktu ini ternyata Alhamdulillah bisa pulang di kereta kita kerjain habis dia sampai sekarang nggak akan lupa itu Hebat, loh mas berarti, Anak-anak iya. underground, tapi ya, iya, aktif si, di organisasi. ibadah, ya, Kak. Sombong, loh, saya tahu sendiri mereka bagaimana. Yang banyak kok, teman-teman yang di underground juga yang hijrah, hijrah tanda kutip ya. Jadi bukan berarti mereka berhenti bermain musik, enggak. Kehidupannya lebih membaik dengan ibadahnya. Saya malah senang berbisnis, ya, mungkin karena usia dan lain-lainnya, mungkin ada hijaya di sana banyak ada satu lagu di Predator juga ini judulnya kok kan itu bisa dicek di channel YouTube kami <Sess> itu <Sess> itu banyak yang suka ternyata ada bule yang suka sampai datang ke Indonesia yang dari Polandia aja ya saya lupa namanya sih sing ikut bantu kita sampai di <Sess> tapi waktu kita mau ulang anniversary ke lima tahun dia udah balik ke negaranya dari Polandia sampai belan belain datang ke Malang Pingin tahu kami Hanya karena satu lagu God Eyes itu Ternyata mengenakan katanya. Karena di akun Instagram saya uh, Akun Instagramnya Pedator dia selalu menanyakan Liriknya, liriknya saya beri Ternyata mengenakan dia Gila ini, emang wedol Cewek sampai ke Malang hanya untuk ingin ketemu Gila Mas, berapa lagu mas kira-kira? Totalnya kan mulai tahun 93-an itu kalau udah yang terangkum di album ada enam enam kali sepuluh itu yang udah terikor 60, 60. Ya, 60 yang belum terikot bau juga jadi kita siap sih album ini selesai recording lagi siap karena masih banyak yang kita kumpulin makanya tujuan latihan kami kan di situ tujuan predator latihan tiap Uh, satu minggu sekali kita bikin lagu kita kumpulkan bikin lagu kumpulin-kumpulin-kumpulin akhirnya banyak apalagi di masa pandemik ini tambah oh, enak ngarang lagu sebetulnya kok oh, enggak kemana-mana kok GFH ya gitaran from home saya <laughs> bikin lagu tapi kebetulan aku ini senengnya keluyuran ya Antik juga kadang seneng kuyuh mancing kita lihat sekitar kita kadang nongkrong di warung apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka bicarakan, kita serap, kita bikin lagu. Itu real ternyata. Aku lebih seneng seperti itu daripada pakai imagine. Paham sih, mbak maksudnya imagine gini, mengayal, oh gunung itu warnanya hijau, tapi nggak pernah ke gunung, kayak gitu. Loh. Tapi kalau saya pinginnya ke gunung, lihat bener-bener hijau, ditulis. Makanya kami terjun ke masyarakat, lihat sendiri mereka cerita apa, saya catat. Jadi apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka... Itu saya tuangkan di lirik, antik tulis di lirik juga. Betapa bencinya orang-orang terhadap situasi seperti ini kita bikin. Betapa bencinya orang-orang terhadap rezim Zionis kita tulis juga. Ada satu lagu yang kita dibanet karena marah-marahin Israel. Tak ngurus tapi ada dibanet ya, men, sama beberapa. Uh, dulu Instagram kami sempat dibanet karena maki-maki. Israel, untung <laughs> oh, ketemu lagi. Kita kerjain lagi, ternyata bisa. Facebook saya pun sampai dipendek satu hilang, wis. Gara-gara maki-maki Israel, ya, wis. Tapi gak masalah, Kita tetap memperjuangkan seperti itu. Mas, ngomongin album baru ya, mas? Ya, albumnya namanya apa? Terus, berapa lagu di situ? Ini aslinya kaos sudah tinggal cetak terus beberapa diskus kita tentang album baru ini ada tambah tuh eh. tambah tambah tambah berumur akhirnya kita ngomong -ngom kembali ke kearifan lagi Nek ngomong -ngom kkt banyak sih mengusulkan album judulnya kkt om. Cek kene ikul tetap lokal pride tapi kita nanti ngomongin gak lokal pride karena tidak semua lagu pakai bahasa malangan hanya satu lagu aja jadi nanti kita ganti ternyata mungkin insya Allah ya end of days mm -hmm. mungkin end of days dari hari terakhir karena lag, lag, lagunya itu uh, mbaknya boleh ngomong Adi. serem karena kita ngomongin bahwa manusia nggak akan lepas dari satu satu yang diberikan oleh Gusti Allah mati gitu Adi. itu yang uh, lagu itu uh, judul itu mungkin insya Allah kamu pakai wong ya, ya. isinya seperti ini mbak Sak pinter ewang, sak nganteng ewang, sak ayun ewang, sak sogen ewang Sak miskin ewang, sak elek ewang, sak kuat ewang Sak lemahnya manusia Ada satu garis yang gak bisa diingkari oleh manusia Apa ibu, mati Hanya itu Berapa lagu mas? Sepuluh Sepuluh lagu Sepuluh lagu Kira-kira lagu yang paling berkesan di album ini Untuk mas Antik dan Mas Nonot, lagu yang mana? Kalau saya lagu yang pertama, Persetan dengan Musialan, judulnya tanggal Persetan, Persetan Nama, dengan Mas. Musialan. Sama seperti yang Nonot katakan tadi, kita lihat situasi sekarang, gitu, kita ada nggak ada perasa puas ada, seperti itu, itu paling jangka. Aku suka di album, lagu itu Persetan dengan musyarakat Kalau Mas nona? Kalau aku sebetulnya ada dua Yang lagu kedua insya Allah judulnya KKT Satu, karena saya ngomongin lokal proyek Aku wong malang, kapan mana mau nggak lagu malangan Versi kami, versi grindcore Terus yang kedua Enak, lo, Ibu Masa, aku Ya, Terus yang kedua Ternyata lagu ini pernah kita coba berapa kali ya kita mainin so yang kita mainin belum direcord malah ada yang nyuri lewat HP saya minta saya upload di YouTube ternyata begini lagu ini pernah kita coba waktu ada perkelahian di di, di, di uh, suatu event ya di Malang aja jadi keos uh, waktu itu terus nggak tahu terlintas ya we konseng gegeran kayak tai lagu itu keluar satu ruang, eh, satu hall itu teriak semua Akhirnya ternyata lagu itu bisa meredam Walaupun liriknya seperti itu Padahal liriknya jauh dari perkelahian Intinya liriknya banyak Kita marah sama koruptor Kita marah sama yang sering melakukan pelecehan seksual Kita marah sama Israel yang menjajah Palestina Semua terangkum di situ Kebetulan pakai lokal uh, lokal pride bahasa Jawa Malangan. Terus yang kedua uh, lagu yang tentang uh, where is the God judul bahasa Inggris itu mempertanyakan uh, Tuhan di mana. Itu dalam contohnya lagu ini. Mau digi lagu alus betulnya lebih kena ya, tapi kita bikin keras, malah lebih keras lagunya dari antara 9 lagu ini, lagu ini paling keras. Menunjukkan bahwa uh, banyak orang sudah uh, hilang kepercayaannya. Memper mempertanyakan di mana Tuhan. Filosofinya dalam. Aku kadang ngeri. lagi, like, Tanpa sengaja. Gak tahu ya terjatuh situ. Saya kar karena ketemu. Uh, bikin dirinya tanpa sengaja. Saya nongkrong uh, bersama teman-teman sekolah dulu. Ada salah satu teman seorang pendeta. Salah satu orang teman juga seorang ustadz. Jadi mereka asik ngomong dan uh, teman SMA. Jadi mereka ber, kami perioni omong ngomong ternyata keluhan umatnya, keluhan umatnya mereka di teman yang pendeta itu umatku kok seperti ini. ustadzaya saya murid-muridnya santrinya kok begini. Akhirnya saya rangkumkan, saya sodorkan ke mereka. Kebetulan nanti yang bikin lirik, wah kena iya. Coba nih, di tapi versi grindcore hajar. Mas, aku minta resep buat dibagi ke area-area Malang. Resepnya mau sampai sekarang kok bisa bertahan di jalur musik sampai di jalur underground. Itu kan sulit banget, lah, Mas ya. Sulit banget loh. Hebat maksudnya. Ya tahu sendirilah. Resepnya apa, Mas? Saya tambahin dikit sebelum resep banyak teman-teman bertumbangan itu ada tiga sisi satu usia dua pekerjaan ketika pernikahan usia kenapa saya katakan usia ojo oh, merasa tuwek moro mandek akhirnya mandek temenan kon jengkel dua pekerjaan katakan uh, kerja ya kerja benbenan benbenan harusnya seperti itu bisa membagilah yang ketiga pernikahan tuman ini kamu roleren benbenan adu eman sebetulnya bakat yang Punya dia itu sudah tersalurkan. Ini banyak pimpin pertumbangan, pertumbangan karena itu. Kalau masalah resep kan disini resep cek gak sih? resep, cantik dulu. Resepnya rasa persaudaraan sama anggota. dan terus berkarya itu aja. Itu. Insya Allah istri yang mendukung sama istri yang kalau mendukung <yuk> kalau support saya selalu mendukung <sasi> selagi itu support dan kasihan kan suami kerja cari nafkah kalau nggak ada hiburannya Jadi kalau selagi positif pasti saya dukung Insya Allah <sasi> kalau dari saya ada sedikit yang dari antik tadi e persaudaraan kebetulan kita ego ego ego kita masing-masing kita turunkan biasa kan waktu kita muda dulu atau dukung lereno satu hal yang lumrah bertambahnya usia ego itu bisa kita hilangin kok terus yang sering-seringlah berkumpul kita seperti itu sering-sering kumpul silaturahmi bener sampean mbak salam itulah juga mereka kita kadang ada apa ngumpul eh ono panganan, eh iwa, iwak hasil pancingan dibakar dan... ternyata gak ngomongin musik melulu kok kita kadang ngumpul dengan keluarga masing-masing di, di rumah antik atau di rumah salah satu personil, mangan cerita-cerita bahkan di luar musik yang kita ngomongin, ngomongin mancing, ngomongin film terus tak kita kumpul ada waktu khusus kita ngomongin musik tanpa keluarga kita personen aja Terus bener yang disampaikan nanti yang kedua Berkarya Rekaman, recording Kenapa? Ada rasa tanggung jawab setelah kita recording itu ngapain? Hasil dari recording itu ngapain? Dijual di, uh, Dijadikan album Hanya sekedar rekaman Selesai Kan ada yang seperti itu Tapi tanggung jawab akan karya ini apa? Satu harus perform mempromosikan Kalau di masa pandemi ini Karena nggak ada konser ya promonya ini apa? bergerak di bidang model uh, pakai medianya pakai in, media internetnya eh lagu kuat yang metu jadi band itu kelihatan aktif gak pasif, di masa pandemik meneng banyak band di masa pandemi ini bubar karena gak konser bingung gak konser bingung aduh, emang sebetulnya konser online? harusnya, tapi memang ada, ada rasa, ada feel yang gak dapet kalau untuk konser online karena nggak ada penonton, saya sama Predator pernah sekali, pernah sekali, akhirnya kita pikir-pikir nggak nggak ada sul di situ, kita teruskan karya kita ya, kita bikin video-video lucu-lucu, kita uh, bikin uh, apa, gimmick-gimmick tentang album baru ini pernah nyoba live nggak mas ya. live terus nyapa fansnya ya. gitu ada di situ, ada di situ, anu mas waktu sebelum live langsung di apa diberi info di IG atau Facebook ya, sudah kita lakukan oh, gitu di ya. masa pandemi kemarin eh, satu bulan yang lalu kita bikin kebetulan viewernya ribuan waktu itu akhirnya setelah itu kita evaluasi ada satu yang kita kehilangan apa? feel kedekatan kita dengan penonton kita pengen Tapi lihat orang-orang loncat-loncat <laughs> harus dilakukan loh soalnya kan nanti ada beberapa teman atau fans sing rindu suarane Predator iya hari sudah kita hmm. akhirnya kita nyoba sudah viewernya banyak terus kita tetap uh, apa koordinasi lagi nggak bikin gitu lagi dah nggak bikin gitu lagi karena kembali ke feel aku nggak bener pencolotan dengar pun satu itu terus aku seneng menyapa anak-anak yang nonton, teman-teman yang nonton Komunikasi. Komunikasi. terus, Komunikasi. iya aku sewenung mereka tapi, ya karena ini, teman-teman harusnya dari juga bahwa di pandemi ini ya oh, nggak bisa tapi insya Allah lah segera ini, karena sudah banyak tempat yang sudah dimulai, teman-teman sudah mau bikin acara uh, bulan Oktober ini di Paparon jadi ada teman-teman, kebetulan kita main yang ketiga, bukan yang kedua ini yang kedua, yang ketiga nanti, full voice ini jadi, aku sebagai pelaku ikut ikut-ikut seneng lah ini dapat aku insya Allah nonton malam rindu juga terus apa menit ya uh, kembali ke masalah tadi ya pak bisa bertahan juga ya uh, selain album yang terakhir itu pojoklah <tuh> oh, lali ibadah <tuh> ya apa ya apa ibadah mis? on modelnya Oppo ini kon gak harus tuh yang diurur ya rusak bisa ya, ini Aku bisa ngomong bukan sok, sok suci enggak, mis. kita udah bertahun-tahun ngomong no lali ibadah dan lainnya, akhirnya akhirnya nggak direstui, rusak ngapain, benteng itu salah satu benteng itu ibadah, kita nggak narkoba, kita nggak minum lagi, kita udah nggak main perempuan, nggak main perempuan, enggak wis, nggak semua, karena ada bentengnya itu ibadah itu. Hm, lonceng album baru kapan Mas? Kalau nggak ada halangan, Oktober. Doain mbak. Kira-kira tanggal -kira berapa? Temen-temen kan nunggu. Nanti yang kami share Oktober, karena tanggal yang kami maksud benturan dengan eventnya temen, kayak enak aja nih. Jadi sekarang ini kita persiapan perilisan udah siap perilis lah. sebentar lagi keluar. Nanti informasinya di IG, Oke, Facebook, ya, Twitter, okay. Twitter kita matikan Twitternya ya. Oh, kenapa? Di banned, Twitter salah satu Twitter kami di banned. Gara-gara maki-maki Israel itu di banned, bikin lagi mas. <laughs> Pasti bikin, mau tak bikin lagi okay. Twitternya. Cepat gak tahu tiba-tiba ada tulisan. Ya, di banned sama karena selalu oh, harassing word, sarcastic word seperti itu. Karena kebetulan yang pegang akunnya saya saya orangnya keras memang saya benci dengan hal bentuk penjajahan ada anu Mas? ada ke arah ke spotify gak album-albumnya untuk album-albumnya ya predator Teguh kan teman-teman pengen dengerin yeah. tuh timbul hari kita yang di album dead city itu ada spotify terus uh, yang megang akun yang lama saya suruh ngapus terus karena dia di manajemen kami, terus dia mengundurkan diri di manajemen karena harus keluar kota, nggak bisa ngurusi lagi. Akhirnya yang supportive sementara saya hapus, tapi insya Allah di album baru ini akan saya munculkan lagi. Dulu banyak di Revive Nation lama ya, Revive Nation tinggal teman-teman, aku jujur ya di Revive Nation teman-teman mau download bisa, mes gak mau, kita free download di situ. Cari aja predator grindcore di ketemu, Revive Nation ada klik download nggak apa-apa, ada 10 lagu bisa didownload di situ free download enggak apa-apa. Mungkin ada teman-teman yang marah kok juga no free enggak ngurus saya Biar mereka tahu visi misi kami enggak apa-apa. Sedako. Tapi di samping Sedako kan harus berpikir untuk manajemen bandan Mas. Oke. musik di mata antik dan nonot predator. Musik buat pagiku hmm. apa ya lekernia odokaro oh, aku sayang oh. nang, -nang, -nang. Oh. Itu. berarti, berarti <tuk> itu bisa Alhamdulillah <tuk> <tuk> ya, itu. tidak bisa dibisakan ya, <tuk> mungkin <nonot. tuk> kalau aku ya, Musik di mata saya bagi saya juga bisa jadi pekerjaan tempat mencari teman tempat mencari kepuasan dan yang terakhir tempat untuk ibadah bagi saya. E, satu mencari teman karena lewat musik teman saya malah tambah pekerjaan ya. Jadi musik bisa pekerja, Saya bisa ngelatih gitar. Saya bisa memberi advice band-band yang uh, cukup mumpuni di Malang Saya sering dimintai pendapat Ternyata pemasukan juga buat saya Terus yang kedua mencari teman Banyak teman akhirnya Banyak yang selama ini gak kenal akhirnya jadi kenal Di jalan enak Ada apa-apa ternyata om, om. Aku jujur pernah hampir dirampok orang <ti> Di daerah Jalibar Waktu mau pergi mancing sekitar jam 4 subuh mau dirampok orang setelah dalam saya buka ternyata yang mau bekal lo Om Nonot no. temenan nih ternyata kenal ternyata anaknya katanya sih pernah nonton kami predator nonton eh, di event akhirnya gak jadi dibekal aku alhamdulillah lo temenan nih kok ternyata saya adik dibekal Kak situ, ternyata tahu dan yang ketiga uh, tempat mencari kepuasan ya, kepuasan berkaya apa yang ada di hati ini marah terutama marah kecewa bisa terlambiaskan di panggung. Dan yang Iya, salah mengekspresikan boleh dikatakan. Yang keempat, kenapa saya katakan ibadah share? Iki lo salah satu contoh ben nah, yang bisa jadwal. bertahan terus salah satu lewat dakwah kelincipan ya, aku nebar nebarno kebaikan anewis Iki kapi, iki kapi, ada ada ada dua slogan yang lalu saya Kebetulan aku kadang jadi jubirnya berdator panggung. Ada uh, tiga slogan yang selalu. Sorry bukan dua tiga ya. saya sampaikan berhati-hati uh, tonton pertunjukan. Jaga teman, terutama yang perempuan dijaga. Terus yang kedua ojok julina narkoba. Terus yang ketelu lekons sekolah sing kenal. Wis itu yang nonton anak sak munu ya. Tak sekolah yang kenal. Om om iki cenderungi sekolah sing genah soalnya. Eh <laughs> nah, seperti itu pandangan saya. Mas, musik Malang di mata antik dan nonot predator. Musik Malang. Iki jaweruh sampean. <laughs> musik Malang. Iya. peta musik Malang. lah Malang itu sebetulnya ya. Barometer di Indonesia seperti itu kan, tapi banyak yang pertumbangan. Kenapa? Soalnya mereka ngaku nih mengawas, tapi nggak seperti itu. Jadi mereka suka apa ya membawakan lagu-lagu orang. Ada seperti itu, banyak band-band seperti itu jadi mereka tidak berkarya sendiri lagunya orang lagu yang ini yang ABC itu yang mereka pakai seperti itu yang cepat mereka hilang terus terlena dengan lagu orang akhirnya Lali berkarya kalau maksudnya Mas Antik itu ya jadi terlalu sering bawa lagu orang lupa berkarya yowis tumbang ujung ujungnya teman-teman Uh, kalau memang jalurnya seperti itu di kafe nggak masalah ya tapi mereka nggak di kafe hanya nunggu event tapi lagunya orang kadang saya juga miris ya seperti itu tapi ya wis mereka nggak apa-apa wis mungkin roda-roda-roda uh, musik di Malang seperti itu tapi menurut saya sih karena saya banyak kumpul dengan siapapun genre apapun mulai dari keroncong pop dandut rock metal sampai musik kentrungen pun saya kumpul Uh, saya banyak masukan, Saya memandang Di Malang sebetulnya sudah mulai maju Ada teman-teman sudah -teman berani Bikin konten-konten juga Terus ada tempat-tempat re recording yang Bagus, yang murah Bagus, ada juga yang uh, Sampai produksi juga Ada level label kecil di kota Malang ini Sebetulnya bagus Tinggal uh, Dikembalikan ke SDM masing-masing Kalau mau Lebih bagus minimal harus banyak belajar juga sih belajar buat menurut, menurut saya pribadi belajar tidak harus ke uh, tekstual ya misalnya melihat uh, baca band A, B, C, D, E, F, G, Malang banyak ben yang bagus juga yang bisa bertahan sampai go internasional ambil contoh no man's antipati itu mereka bisa jadi salah satu icon untuk ditanyakan bagaimana bisa seperti mereka menjadi acuan mereka. Pegunjalok Waru mereka bisa bertahan dengan karya-karyanya seperti itu. Kadang lucunya yang menurut saya mereka di dunia internasional diterima tapi sepi di Malang. Oh ternyata kembali ke teman-teman nah, penyelenggara juga, tapi nggak bisa disalahkan yo. Mau ngundang ABC, oh kelawasan Padahal tidak justru mereka ini icon sebetulnya embu uh, uh, penyelenggara gak di duit ya um, embu ya kawannya karena larang mungkin yuk, saya, saya gak tau juga tapi harusnya bisa luas sih panitia ngundang mereka membicarakan uh, fee-nya dan budget dan lainnya bisa kok saya pikir uh, karya mereka harus tetap dihargai luar biasa kok malang saya ya. waktu jujur waktu ya aku gak sombong ya waktu keluar negeri saya Uh, ada dua band yang selalu ditanyakan teman-teman Ada ground luar negeri You know anti -piety. You know no man's land Aku secara uang malang gak Mereka nggak menanyakan maaf ya Band-band di luar malang Kok begitu saya ngomong Where are you from Malang Dua band ini selalu ditanyakan Oh aku sebagai uang malang melok bakal jangan jancut Jangan didit Bandnya catur Sampai bule, arak arek underground gerundukan lagi menanyakan hal itu. Aku, wih, gila, anak-anak itu. Nah, harusnya pihak pemerintah, aku yang ngomong sama pemerintah, tapi nggak-nggak nggak berharap banyak, wis Harusnya memperhatikan aset-aset uh, malang ini, lek peduli loh ya. Wih, katakan berikan sesuatu lah, bantuan, ojo bantuan, arek-arek cukup nanti jadi kapitalis ya. mending penghargaan apalah bentuknya iki band bawa nama Malang apresiasi Iya apresiasi ya? iki band dari Malang gak di main di luar Malang to luar kota Malang tuh ternyata sampai ke Singapura ke negara-negara uh, lain Al nanti, Iya Belandanya Jerman album mereka pun sampai di sana ini ya, tidak bisa dilupakan ini harus diingat banget ini ini sejarah juga Nanti 100 tahun lagi Saya takutnya orang-orang akan lupa Dengan pen ini Harus diingat Ada penghargaan khusus apresiasi dari pemerintahan Ojo oh, ngomong Musik di Malang juga harus diperhatikan Ya Menurut saya seperti itu Rek eh, Tidak sebentar Karena ada adama azan maghrib nanti kita sambung Mas, selama berkarya mulai tahun berapa tuh? tahun 92 sampai sekarang harapan dan cita-cita yang belum tercapai? aku gak akan muluk-muluk aku kepingin bikin album Predator jadi the best album satu, satu rangkaian dari album pertama sampai sekarang Pingin jadi album the best terus Uh, ada acara Big Reunion dengan personil-personil lama dan yang baru itu cita-cita saya sederhana itu doa ya. terus aku pingin yang terakhir mungkin keinginan cing aku aku pingin sih lek pas main nu si nonton arare -ara yatim piatu dia ya. habis main hasil hasil dari pemasukan itu tak kayak no yatim piatu aku pingin nung, aku uang yatim Iki ya wong yatim, <laughs> jadi kepingin pinginnya kepingin share di situ aku bahwa musik berbahaya ini gak berbahaya kok sebetulnya hanya saungnya hanya berbahaya kok ada posit, halal positif di situ itu keinginanku pribadi, naik nanti. Mas Santi. Jadi dari Ronald tadi sore itu aku sama sih yang tapi ada yang malang misalnya kayak malang ya kita dari Nona tadi bilang pemerintah harus mendukung musik-musik atau musik-musik malang yang selama ini kayak dilupakan ada sih beberapa mungkin dari band-band yang itu itu aja mungkin yang diperhatikan mungkin yang band-band kecil-kecil seperti ini yang sudah malang melintang ke sana ke sini keluar kota keluar daerah luar negeri keluar negeri juga ada apresiasi ya. ada apresiasi seperti itu harapannya saya seperti itu terus musik malang tambah maju teman-teman semakin saling support terus jangan lupa beli CD support support itu macam-macam ya beli tiket kalau teman-teman ada acara yang kedua beli CD enggak jaluk tok lah soalnya uh, banyak ketemu ayo di sini mau <laughs> dipikir rekaman ambil duit kerewengan mesin-mesin hal yang lupa uh, yang disampaikan tadi gak apa-apa sih menurut aku kalau teman-teman memang pingin terjun di dunia musik ini untuk untuk untuk pekerjaan it's okay ya. tapi uh, gunakan manajemen dengan baik ya misalnya merchandise, CD, terus uh, airnya juga ditotong di, di ini lah ya jadi ada pemasukan buat mereka biar uh, teman-teman ada penghargaan juga di sana terus like, memang hanya untuk seneng-seneng ya ojo ngomong nih bento punya pekerjaan lain yang bisa support band seperti kami ini kebetulan ya Alhamdulillah ya, nanti bekerja di satu perusahaan saya juga ngajar di satu kampus Kebetulan bisa support di hasil penghasilan kami lah bisa support di band ini. Mungkin teman-teman bisa seperti itu juga. Tak pikir baik-baik uh, saja sih. Uh, semua bisa jadi hal yang positif saya pikir seperti itu. Apapun pekerjaan Anda asal itu halal bisa support bandnya enggak mau tak pikir. Tapi kak, enggak sampai lali kebutuhan rumah tangga. Gue kebutuhan rumah tangga ente di band do kan Uh, satu, uh, satu, satu kelompok musik kan ada berapa personil yang bisa uh, bantu support di situ menyisikan ya. itu oke okay, ker uh, kita tunggu album baru dari Predator jangan lupa nanti pas launching insya Allah aku akan liput lagi kalau ada loncengnya mas album sama menchardesnya nanti aduh Uh, kalau pengen tahu predator lebih lengkap lagi, ada link Instagram, di ya, Instagram. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.